Aku bernyanyi lepas kendali Aku tertawa menahan rintian jerit hati Ku tersenyum menipu diri Dan kupaksakan untuk tetap bernyanyi Dibakar hari-hari menandiri itu tetap menang. Aku terdampar, melihat pribumi menjadi dayung. Non-pribumi, aku terdampar. Aku terdampar di labuhan non pribumi yang seakan meraja di abdi pribumi aku tertatar aku tertatar Bertandang terus mengabdi demi upah hari-hari, demi upah hari-hari, demi upah hari-hari, demi upah. Hari -hari demi upah hari -hari Akan terus mengabdi demi anak istri kami, demi keluarga kami, demi sesuap nasi, demi sesuap nasi, demi sesuap nasi. <tuh> Non pribumi Aku terdampar, aku terdampar Di labuhan non pribumi yang seakan meraja di abdi Bertahan dan terus mengabdi Demi upah Prinsip hidup bertahan, tak peduli Bergelut dengan keringat dan daki Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi cerita hati pribumi Cerita natif di bumi, cerita natif di bumi, yang menjadi kulit, yang